agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. China mengirim satelit penginderaan jarak jauh baru dari seri Jiguang 34 keluar angkasa dari pusat peluncuran satelit iQwan di barat laut Cina pada Selasa pagi menandai peluncuran satelit ke-100 yang dikembangkan oleh Institut Penelitian ke-509 Akademi Teknologi Antariksa Shanghai. Ini terutama akan digunakan dalam survei sumber daya lahan dan pencegahan bencana. Satelit Iagon 3403 yang dibawa oleh roket Longmart 4C telah memasuki orbit yang direncanakan. Ini adalah misi penerbangan ke-450 dari seri roket pembawa Longmart. Kendaraan penuncuran Longmart 4C adalah roket pembawa tiga tahap cairan ambien dengan kinerja luar biasa dan aplikasi yang luas. Untuk berbagai jenis satelit dan persyaratan orbit yang berbeda, kendaraan peluncuran sering Longmark 4 mengadopsi mode peluncuran yang fleksibel dan dapat membawa satu atau beberapa satelit dalam satu peluncuran. Mereka dapat mengirim hingga 3 ton ke orbit sun sunsinkronos pada ketinggian 700 km. Satelit penginderaan jauh ini akan digunakan di berbagai bidang seperti survei tanah, perencanaan kota, estimasi hasil panen, dan pencegahan bencana. Ini merupakan satelit ke-100 yang dikembangkan oleh institut penelitian ke-509 dari Akademi Teknologi Penerbangan Antariksa Shanghai. Di bawah raksasa ruang angkasa milik negara China Aerospace Science and Technology Corp. atau CASC.